Maneh, ambil guruku gamer belajar gak game belajar Halo anak-anakku semuanya ketemu lagi di channel ini the right ebahtah Oke okay guys, semua so untuk Mas Bimo Oke, okay, uh, hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di Stray Yang mana kemarin kita masuk ke kota kematian atau Dead City Atau iku mau nama tau ya, gak ngerti aku Kita coba uh, menjelajahi banyaknya bangunan-bangunan di kota ini Dan kita sedang mengikuti sebuah sosok ya, atau entitas Yang mana aku berwujud digital, kayak dia tuh bisa gerakin lampu, bisa untuk ngirim sinyal-sinyal gitu. Tapi kita nggak tahu wujudnya dia itu kayak gimana. So, kita temukan di episode yang kali ini. Let's begin! Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk video-video terbaru dari Bu Ita. Oke, okay, here we go. Kamera on! Oke okay. sudah stray is the best experiment gamepad. Uh udah nggak sabar banget. Uh. Oke okay. nah kemarin sempat lag kan ya gina uh, cawes kita coba dulu nurunin apa ya jadi medium lah setidaknya agar kalian bisa enjoy sama gameplaynya. Takutnya kalau kita ngotot di apa high ya atau ultra itu kita malah nggak nggak nyatu nggak relate really sama itu. Kita coba dulu ya oke. Okay. Seperti terus, Hih, ada empus. Halo, kemarin kamu enggak ada sekarang? Apa kemarin kita enggak sadar ya? Ya, masalah oke. Okay. Press circle to start and go continue. Brick, brick, brick. hmm, sumpah, empus kemarin itu enggak ada. Di, di layar depan. Sekarang ada, wih, cukup. Ad. Ha. Kemarin kita udah dikejar-kejar sama Mini Bot ya? Mini Bot itu kayak robot kecil-kecil, sih -kecil kayak tanggung woi. Kalau enggak ada umpan dan ngarani, ketanggung iku loh. HP meong-meong, <gurrata> N, okay. udah nih. Boleh jalan nih, jalan dulu ya, pus. Follow me, kemana? Hah? Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Intuisiku, intuisiku apa nih? Hah? Apa nih? Iya, iya, iya. Mungkin kita nggak boleh menolak begitu ya. Kok, kok kok, jadi takut ya? Kemarin gak gini loh, game ini. Excuse me Permisi Halo? Oke, kita... Terlalu hening, terlalu hening <laughs> Kita keluar nih Tapi terlalu hening Oke, saya siap-siap di tombol lari nih ya Oke Oh Wah, wow, PR sekali. Oke. Okay, oke. Okay. Nah, we found a way. Kita nemukan jalan ya. Oke, okay, banyak gravity. Saya pingin puter-puter. Oke, okay, kita keluar dari situ tadi ya. Oke, oke, oke. Hap! And... Maaf, maaf, maaf. Saya berusaha menemukan POV terbaik. Wuh. Sumpah, digitalnya dalam wujud. Serem, nih. Dapat mana, ya? Bentar. Bentar, saya tak cari. Oh, bisa turun. Baik. Saya, saya, saya, saya bingung. Okay, okay, oh, bisa turun, guys. Taki. beneran nih, disini. Beneran dong. Maaf! Oke, okay, kita di sebuah tempat yang... Uh, ...dinginan lembab. Dinginan lembab. Ah, ah, gini sok-sokan main game horror ya. Game ini game horror gak sih komentar di bawah po? Bawa. Kita nggak tahu. Setahu kita game ini tuh game adventure. Gini ya harus survei dulu sebelum main. Nanti kalau main ada atmosfer lain yang ditawarkan kaget. <laughs> Oke, okay, wait, uh, second, wait ada telepon. Baiklah taruh HPmu. Baiklah kita, he will come back. <laughs> Oke, okay, resume Alright. Uh, uh, Letupan-letupan perangkat elektronik yang ada di game ini sangatlah membuat saya deg-degan. Kita harus nemukan POV yang digital itu tahu kita nyautin. Oh, oh, IC, IC, IC. Mungkin Meong itu juga bisa uh, hin ya, hin. Kayak kita, kita nggak tahu nih jalannya terus gimana nah, terus. Ya, ya, ya. ya. Oh kamu, apakah bui soto ya aja? <laughs> lagi sih. Enggak, enggak juga. Eh iya ding. Harusnya, lewat Mas, action begitu ya nah nah begitu cakep nah CCTV nya loh bela-belain banget udah nih nggak ada jalan lain nih Oyen, koceng Oyen. Ini kita lagi cari whiskas atau gimana ya, kayak ngebet banget gitu loh. Kemudian, hmm. Uh -huh. depan juga buntu kemana tong bentar ya oh masih bisa masih bisa dengan proporsional Hop. Hop. Hop. takut banget jatuh Hah. kayak bunyi robot robot kematian ya la... Lewat. apa nih ningen dong apa? Oke, okay, here we go again. Tadi dipanggil ibu. Puntu, uh. puntu, puntu, puntu. Eh, Suryusan. CCTV-nya kok ngikutin kita, guys. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Then Oke. Okay. pisahlah macet itu. Jam sekarang kecil tapi mengalihkan dunia aku. Wait, kok tiba-tiba? Oke oke oke. Oh, okay, okay, okay. oh benar ya, ada sinar urin. <tuh> Aduh. I don't like it really atmosfernya aku tidak suka terus kenapa tiba-tiba sunyi kayak harus banget gitu sunyi ke mana sih aku penasaran. Kukira di luar, ternyata masih di dalam. Itu suara kipas. Guys, wait, yeah. Oh, hey, we found it. Empty. Clever cap. Then. Okay, kita bawa aja buat jaga-jaga ya. Coba. nya cuma ada ada shatter dong. Lentar ya. Berpikir nih saya nih. Kita berpikir nih. Oke. Okay. Terus. Kok kok cuma di aja nih kita bisa lompatnya? Harusnya bisa lompat situ dong. Yeah, of course, baby. Okay. Ooh. Uh, apakah ini adalah tanda kita masuk chapter 2? Eh chapter 3. Setelah in the wall, terus dead city, terus to flat. Oke. Okay. okay. Need help Saya menantikan musik-musik seperti ini Sepanjang saya tegang Karena gak, gak tahu tadi Ketidaktahuan itu selalu membuat saya tegang Nerve Kamu comel sekali sih Pus Iya banyak-banyakin musik kayak gini Atu cakar pakai masa iya kita rusakkan nah iya hobi kita cakar-cakar ya sekarang ya oke okay. aku aku cukup menyenangi vibes yang ada di apartemen ini kita tahu penting apa body required for download body required what body the door the door turn off find a body the door turn off and find a body Why? kenapa kita harus menemukan body sebuah tubuh kenapa nih tubuh siapa lebih tepatnya kan begitu chills dan gak chills di saat bersamaan turn off oh, oh wait wait a second itu ya yeah, ada suruh nyari empat yang kayak gitu apa gimana? wah asli sih, asli random sekali. <laughs> eh POV ne, baru. oh iya kita disuruh nyari yang kayak gato. Sekali iya dong, kita yang main. Uh -uh. Oke, okay. ada nggak nih yang belum kita? Uh, kayaknya di bawah apa di atas gitu ya? Ah, mm, meh, meh, tidak terlihat kawan. Lihatlah ini. Hampir saja tidak terlihat, saya hampir lengah. Tapi tidak masalah, kita sudah menemukannya. Oke, okay, one go. Satu. Satu lagi nih kayaknya nih. <laughs> Aduh. Di mana ya? Takutkan, sumpah Oke, okay, oke, okay, oke okay. eh, oke, okay, takut aku Baik Are you ready? Let's go, kita masang ini ya jadi merinding begitu? Hah? Itu bodinya? Itu tubuhnya? Permese? Pak? Permese? Iya nggak ada jalan lain tahu? Hah, ada sih. Eh nggak ada ding Ini deh. Ah! Aku takut. apa sih enggak kelihatan kita coba lihat-lihat enggak -lihat. ada Oke tapi itu serem sih enggak, enggak enggak selain itu selain itu Itu apa, apa sih, kawan? Uh, It work, I'm free. Oh, jadi sosok orang itu ini apa? Sosok cahaya orang digital. Digital itu ini, Ya yeah. ya, aku bebas. Makasih ya, hmm. aku enggak enggak percaya dengan kamera CCTV dan kucing di kota Oke okay, aku nggak ingat siapa namaku dan memoriku kayak terganggu gitu loh aku terjebak di sinyal apa ya sinyal digital dalam waktu lama jadi dia tuh dalam bentuk software selama ini nggak Enggak berbadan kayak yang bisa kalian lihat sebagai robot sekarang uh, Iya ya, aku adalah apa sebuah hal yang diciptakan ilmuwan yang punya rumah ini Kamu bisa panggil aku B12 Dan seperti yang tertulis di stiker badanku di kota ini sebenarnya berbahaya loh tapi kamu kok kelihatan tenang-tenang saja ayo keluar dari sini yuk ikuti aku oke okay. misi kita adalah mengikuti B12 untuk keluar dari kota ini oke okay? Oke, okay, are you ready for this journey? Let's go! Ayo! Kemana? Bi! Uh -huh. Oke, okay, aku ambilkan kunci itu untuk kamu Oke, okay, dah! tis sekali, very good, ah baterai ku perlahan-lahan habis nih, sini lewat sini, and go maaf maaf maaf kalau pusing, jangan uh -uh. jangan Ransel nih Yeay kita punya Ransel I love it I love it much much much Tapi kok kita jadi dingklang? Kok kita jadi dingklang? Kok kita jadi dingklang? Berat Iya berat Harus keluar ya Walaupun Pus-pus Isok diingklang bareng <laughs> Capek Kayak yang main nih Mageran Guadruplet Like you Hmm nggak nyaman lihat dari wujudnya kayak Oke, oh bisa digitaliskan ya biar nggak berat ya. Iya dong, tolong dong didigitalisasi digitalisasi biar nggak berat. Oke, okay, plastik. Hmm. hmm Kita sudah mulai main item-iteman ya sekarang ya. Baiklah kalau begitu. Eh, Examine uh, examine uh, nggak seperti Resident Apples yang dingin di sini Oke, okay, Switch Item Oke okay. Rotet Oh, bisa! Bisa! Baik, baik Tap Tap Baik, lakukan itu Easy Easy, easy, lemon squeezy Maka kamu jika ingin tahu tentang sebuah objek kamu bisa kasih lihat ke aku nanti. Tak... Oke. Okay. Okay. Atau yang lainnya kalau kita ketemu sebangsa aku, sebangsa dia, robot itu. Ayo okay. kita keluar dari apartemen ini. Baik, baik, lah. Oke okay, sudah auto save. ya yeah, kita nggak sendirian. Hal yang paling kutakutkan adalah sendirian di dalam sebuah game. Ternyata kita tidak sendirian. Bagus. Oke. Okay, okay, okay. Wih. Ih, canggih sekali. Uh, i I Aku suka modernisasi. Yes. Yes, yes. It's yes, yes, yes, yes, yes, right. Uh, Wah, wah, wah, padang sekali Baik, kita punya flashlight ternyata Bagus uh, Kenapa tiba-tiba Serem lagi, kan tadi udah sepertinya Sesame template sekali, Let's go! bots atau kita sebut saja tengu bots ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke okay, kayaknya kita sudah bisa, bisa balik ini ya. Saya mencium aroma-aroma berlari-lari lagi. Tunggu aku ingat keadaan di luar. Hey, aku pernah ke sana, tapi itu adalah tempat asalmu, ya? Aku janji, seseorang pasti akan membawamu lagi ke sana. Siapa tapi... Oke, okay, kita ambil poster ini. Berarti ada secret ya, ada rahasia yang berbentuk poster yang bisa kita mulai. Susah banget ngomong kumpulkan. Bagaimana aku bisa mengingat ini semuanya? Dari mana ingatan ini berhasil? Ayo kita lanjutkan perjalanan. Oke, okay. oh uh. oh, uh, banyak ya. Kita harus buka ingatannya sih B12 sih oke okay. haha <laughs> ada lari-lari di gang nih oh, belum ya belum saya cocok logi oke okay, naik naik naik naik so far so good so smooth <laughs> so far so good so smooth dan kita ketemu katron lagi ya elah oh iya sih, tapi pintunya ketutup makanya kita tidak diizinkan lewat tangan oke okay deh jujur ya, di game ini banyak banget. ya pakai ya pakai apa? keyboard, ya pakai anu mungkin gamepad. seharusnya bisa jadi solusi ya. tapi kan kita nggak punya. jadi ya udin. Hmm. translate. oh bisa translate. save zone. safe zone. save zone. oke okay. kita bisa baca ya sekarang. So much kata dari tadi hurufnya nggak ada yang bisa dibaca. Oke kita naik aja lagi. Hmm, hmm. ya. kamu buat ya. Tunggu buat ya. Sekalinya kita turun, kita lari-larian nih. Kalinya turun, kita lari-larian. Nggak nunggu turun, udah diserang. Baik, siap, kita ulangi lagi. Ada, Eh, kemarin lari itu apa ya? Oh, sip, bukan chat slot. Sip, mm -mm. sip. Oke, okay, get ready ya. Get ready, kita akan lari-larian. Jelasin dulu tadi. Ih, ngomong mulu, Bu. Udah nih, udah siap banget nih. Udah siap banget nih dikejar. Oke okay ya, baik. Nanti gak usah pakai ngomong langsung lari. Oke, okay? oke. Okay. Enggak kenal sama spesiesmu. Kamu diterima di sini selama kamu enggak makan siapa-siapa. Enggak, -siapa. ngapain kita makan siapa-siapa, Pak? Oke. Karena saya enggak makan siapa-siapa, kita bisa temenan nih. Chắc